Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Kali ini kita akan membahas tempat-tempat yang paling berbahaya di dunia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya di subscribe dahulu. Lalu bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terkini dan hal-hal penting lainnya. Ada banyak tempat-tempat indah di bumi kita ini yang ingin kita datangi. Tapi ada juga tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh manusia. Disebabkan tempat ini sangatlah berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. One. Segitiga Bermuda Atlantik Utara adalah salah satu daerah yang paling ditakuti di dunia. Segitiga Bermuda adalah hamparan samudera Atlantik yang samar-samar didefinisikan samudera terangkai. Di antara Puerto Rico, Florida dan Bermuda, selama beberapa dekade telah dikaitkan dengan jumlah penghilangan misterius yang diduga ada kaitannya dengan gaya magnet di daerah tersebut hingga alien. Sementara sebagian besar kasus-kasus ini telah dijelaskan secara rasional. Sebenarnya beberapa kejadian di daerah tersebut tidak bisa dijelaskan dengan logika yang otentik. Pada pertengahan abad ke-19 beberapa kapal yang hilang dan tidak ditemukan benar-benar hilang, tanpa alasan kapal yang hilang tersebut tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Misi penyelamatan juga dilakukan, tetapi kapal penyelamat tersebut juga menghilang tanpa alasan. Puing-puingnya belum juga ditemukan. Dan beberapa teori terkini menjelaskan kejadian misteri tersebut ada hubungannya dengan kekuatan supernatural, dan juga ada yang menjelaskan karena faktor geofisika di daerah tersebut. Number two. Gunung Berapi Sinabung ini adalah gunung berapi aktif terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Akibat letusannya ribuan penduduk harus meninggalkan tempat tinggal dan rumah mereka. Mata pencaharian kota-kota dan desa-desa terdekat juga telah sepenuhnya tertutup lava dan abu. Letusan sudah terjadi beberapa kali, yaitu di tahun 2010, 2013, 2014, dan 2015. Ledakan terbaru terjadi tanggal 27 Februari tahun 2016. Letusan tersebut mengeluarkan awan mematikan batu gas vulkanik dan abu. Hingga ketinggian 2.500 meter dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Ada hampir 130 gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Pada posisi geografis yang membentuk cincin api. Ini disebut sabuk lempeng tektonik yang mengelilingi samudera pasifik dengan aktivitas seismik. number 3 Valley, atau yang disebut lembah kematian. Gurun menakjubkan yang berada di Amerika ini memegang rekor untuk suhu tertinggi yang pernah ada. Tercatat di lembah ini mempunyai suhu paling tinggi di planet kita. Suhunya berada di 134 derajat Fahrenheit atau 57 derajat Celsius. Selama musim panas suhu di daerah ini akan naik melebihi 57 derajat Celcius. Teriknya matahari akan semakin terasa saat Anda berada di daerah Ditvali ini. Anda mungkin hanya akan bisa bertahan 14 jam di daerah ini. Dan daerah ini juga banyak dihuni oleh hewan-hewan berbisa. jengking dan ular derik banyak berkeliaran dan hidup di sini. Dan binatang yang paling berbahaya di sini adalah laba-laba hitam. Di masa lalu daerah ini telah banyak menelan korban jiwa. Karena daerah ini yang begitu sangat berbahaya dan sangat ekstrim maka dinamakan Valley. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, sampai jumpa di konten berikutnya.